Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo persahabat Leslor dimanapun anda berada, kembali lagi di Fatih Hadir untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Vilar Namun sebelumnya persahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita lihat vitamin muncul di malam minggu. Persahabat ya, vitamin yang sangat membuat warga Konaapun -kona happy banget. Alhamdulillah Leslar family akhirnya. Nongol juga nih persahabat ya Terlihat tuh Bapak Pilar Lagi menunjukkan keindahan Di malam minggu nih Masya Allah Dan tentunya kita bikin bangga juga Responnya Al-Fatih begitu cepat Banget ya langsung bilang Wow Masya Allah Ini anak memang pintar banget Anak soleh kebanggaan Orang tua dan banyak orang. Namun persahabat ya, tentunya dibikin penasaran juga malam minggu Leslar Family lagi di mana nih persahabat ya. Ini postingannya diunggah oleh Babaji Leslar bersama dengan Kak Sania dan tentunya Babaji juga malam hari ini. Begitu banyak komentar tanggapan persahabat ya katanya Leslar malam hari ini ada di Bandung. Kita lihat di sini dari akun di Anskor Nasik. Di situ mengatakan lagi di Bandung, lagi mau pergi undangan mungkin tempat Asah Rule katanya tuh. Kita lihat juga peresabat ya di postingan Papa B ini terbaru yang kita dapatkan. BBL sudah tentunya rapi, sudah keren, sudah ganteng memakai setelan jas hitam. Wow, kembali dibikin penasaran dan dibikin yakin ya warga Kunoha bahwasanya Leslar Lesler akan pergi ke undangan. Namun di momen ini pun kita dibikin bangga dengan Al-Fatih ketika disuruh Papa B untuk angkat telepon, langsung menghampiri telepon. Ya, kita lihat di sini, ini anak cerdas nih, ya. langsung diambil teleponnya, langsung langsung nimput halo nih aduh masya allah nih anak emang selalu bikin kita bangga masya allah kita lihat persahabat begitu banyak tentunya tanggapan yang diberikan diantaranya dari kak resa ada 24lar empat Salfok abang pakai stelan jazz black mau kemana acara apa katanya teh persahabat ada tanggapan dari lita dwi wahyuni sebelas di situ juga mengatakan Apakah mereka ke wedding A.A. Saharul Gunawan ya katanya tuh Wow mungkin itu sedang di hotel kan di Bandung katanya persahabat ya Ada juga tentunya tanggapan dari Atik.2906 Mungkin pernikahan Sahrul Gunawan Min tuh persahabat ya Ada juga tanggapan dari Elki Arah Madani Nyobain jas buat nemenin bunda SCTV Awards on onti katanya tuh beberapa tanggapan Banyaknya sih persahabat ya tentunya Tanggapannya bahwasannya Lesnar malam hari ini Akan ke acara pernikahannya A'asyahrul Gunawan Apapun itu persahabat ya Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di postingan Papa B ini juga ada sebuah kalimat Sebelum di up Dia ngeliatin video ini mulu Kayak ngerti mau mau review katanya persahabat ya. Emang abang ini pinter banget ya Anak cerdas banget Apapun dia kepingin tahu banget persahabat ya Kita makin bangga sekali Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan Apapun yang dilakukan oleh Leslar Selalu dilancarkan amin Hanya doa terbaik selalu diberikan ya Untuk idola kesayangan kita dan keluarga besarnya Kita masih menunggu kabar terbaru Hingga cedokan vitamin lainnya di malam hari ini